Baiklah para sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita menggunakan pertama Ada sebuah spesial terbaru persahabat ya dari Rizky Billar Yang mana tentunya hari ini masih di lokasi syuting Kita doakan yang terbaik mudah-mudahan Abang Billar dilancarkan dan tentunya diberikan kesehatan Amin Diar warah alamin semangat tuh Dituliskan caption oleh Bang Ariel sahabat ya Postingan ini kita dapatkan dari Bang Ariel yang telah dipost kembali oleh akun Lestralofatix. Ada kalimat caption yang dituliskan, Semangat syuting Abang Ed Rizky Bilar, jaga kesehatan anak baik. Luar biasa. Dukungan selalu diberikan dari fans untuk idola kita, para sahabat. Banyak sekali komentar hingga tanggapan juga dari postingan ini. Salah satunya dari akun Instagram, Live dessert yang berkomentar Semangat sayang nanti aku bawain bekal Buat kamu tungguin ye yeah. Wow <laughs> cute banget persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan Abang berikan kesehatan dan tentunya Memberikan kejutan kembali Untuk kita semua Farah fans Selanjutnya ada mungkin spesial info Penting dan tentunya info bahagia Buat kita sebentar lagi Akan di di channel youtube nya Dede Lesti Steve Vlog terbaru Pulang ke Cianjur keluarga besar Kita wajib nonton Pantengin terus channel di Lesi Kejora akan di apa sahabat ya? Dengan judulnya sih sedih kurang kampung, interstruktur warga besar tuh. Wow, mudah-mudahan saja ada kabar baik. Kejutan bahagia yang kita dapatkan dalam vlog tersebut. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Kita pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar terbarunya. Silahkan berkomentar sahabat bagaimana tanggapan kalian. Bang menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.